Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat para sahabat di seluruh Nusantara Sahabat Kali ini saya akan Memberitahu contoh Konten Yang Sudah pasti ditolak saat Mendaftarkan monetisasi Nah ini saya akan Memberitahukan contoh salah satu Konten musik ya dari saya sendiri Konten musik karena apa Uh, di poin apa uh, monetisasi sendiri ada yang tidak boleh salah satunya adalah uh, koleksi lagu dari beragam artis ya meskipun kalian tidak ada klaim hak cipta di pembatasannya itu tetap tidak lolos meskipun kalian sudah ada lisensi dari artis tersebut itu tetap tidak lolos karena terindikasi konten yang digunakan ulang Nah, langsung aja sahabat uh, Saya tidak akan bertele tele Saya akan memberikan contoh konten musik yang digunakan ulang Dan cara editnya supaya nanti ketika pengajuan ulang monetisasi diterima sama Youtube Ya, oke okay? Tapi sebelumnya sahabat Jangan lupa seruput kopi dulu Biar kalian tidak gagal paham ya jadi sahabat langsung aja simak video saya sampai selesai, jangan skip ya Dan jangan lupa juga support video saya supaya channel saya berkembang Jangan lupa subscribe, like, dan komen Langsung aja nah, sahabat langsung aja sekarang sudah ada di youtube studio saya Nah ini teman-teman salah satu konten musik saya Ini konten musik remix ya nah, Kalian bisa lihat sendiri di situ video spektrum ya. ya Padahal di pembatasan tidak ada Tidak ada klaim hak cipta Tapi video seperti itu, konten musik seperti itu Jelas uh, termasuk konten yang digunakan ulang Nah Jadi langkah apa aja sahabat yang perlu kita lakukan Langsung aja Jangan lupa deskripsinya dihapus ya teman-teman Oke, terus judulnya juga jangan lupa dihapus. Terus harus diganti apa, Kak? Nah, langsung aja judulnya kita ganti video blur yang keberapa? Misalkan punya temen yang di blur cuma tiga, ya video blur yang ketiga. Nah ini kebetulan. Uh, punya saya ini yang sudah ke-46 Wow Gila ya Ya memang teman-teman Konten saya ini Awalnya memang gado-gado Terus uh, Di pertengahan tahun Saya mulai fokus untuk konten Bikin konten musik ya Video-video yang di nah. Terus di deskripsinya Tulis saja singkat aja Video ini tentang video-video yang di blur Terus jangan lupa juga Ditulis Uh, audionya itu berasal dari mana? Musiknya dari mana? Gibran musiknya kan berasal dari audio library YouTube, ya teman-teman. nah, terus teman-teman, jangan lupa juga di kolom tagnya itu kalau bisa dihapus, dihapus semuanya ya. Terus di bahasa deskripsi, bahasa video ubah aja ke Indonesia kalau kalian memang berdomisili di Indonesia. Sesuaikan sama tempat tinggal kalian. Nah, ini saya pilih Indonesia karena bahasa deskripsinya pakai bahasa Indonesia. Dan lisensinya jangan lupa diisi Creative Commons Attribution ya karena berasal dari audio library YouTube. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Sambil menunggu teman-teman dicek lagi, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Kategorinya jangan lupa diisi musik karena di situ kan musik ya. Nah, ini teman-teman saya akan tunjukkan langsung ya. Nah konten yang digunakan ulang Kebetulan ini ditolak Gara-gara konten yang digunakan Nah ini salah satunya ciri Koleksi lagu dari beragam artis eh, Ya meskipun Kalian sudah memiliki lisensi dari artis tersebut Tetap tidak bisa teman-teman ya Jadi buat kalian yang punya Konten musik tolong dipikirkan Seribu kali ya Oke Langsung aja teman-teman masuk ke apa kolom editor di youtube studio kalian untuk eksekusi langsung ya sudah, sudah masuk ya teman-teman kita lihat dulu durasi video yang akan kita edit nah ini contoh di video saya kebetulan durasinya 5 menit 40 detik nah. Langsung aja, pilih tetapkan posisi blur ya. Nah, tetapkan posisi blur, terus di kolom yang paling kiri itu dihapus semua, diganti 000 semua, Menitanya detiknya, frame diisi 00 semua ya. Jangan sampai diisi loh teman-teman. Saya sarankan jangan jangan sampai diisi. Karena blur dimulai dari uh, detik detik 00 ya. Nah ini sesuaikan durasi video kalian Kalau durasi video kalian 3 menit ya diisi 3 menit Nah ini contoh dari video saya kebetulan durasinya 5 menit 40 detik Nah ini tolong disisakan 3 detik teman-teman Jadi dikurangi 3 detik ya nah, Seperti ini kan sebelumnya video saya 5.40 Ini jadi 5.37 ya 5 menit 30 detik Oke terus setelah ini kalian tambahkan pilih uh, audio ya yang sudah di apa difasilitasi oleh YouTube ya sebenarnya gampang loh teman-teman YouTube tuh ngasih kemudahan tapi kadang kita itu memang uh, bikin sesuatu itu sulit sendiri audio juga sudah disiapkan dan yang jelas itu bebas copyright bebas klaim hak cipta oke okay. sekarang kita pilih audio yang sudah disiapkan dari YouTube ya telusuri ya cari aja yang durasinya disesuaikan sama video kalian ini saya akan pilih durasi yang lebih dari 5 40 detik lebih gampang nih. Ya? biar gak sulit-sulit untuk cari lagu karena kalau udah kayak gitu udahlah gak penting yang penting kita hanya uh, ngedit video supaya nanti channel kita lolos untuk monetisasi Oh ya teman-teman, ini saya tekankan sekali lagi, kalau bisa ketika kita edit video, kalian siapkan video original kalian sebanyak mungkin, dan yang penting lagi ini, kalau bisa lebih dari video yang kalian edit ya, karena ini cara yang paling aman, teman-teman, nah, udah selesai, kalian simpan teman-teman, oke. Okay. Kita tunggu prosesnya biasanya teman-teman proses untuk edit video ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Ya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan saya berdoa supaya buat teman-teman yang kemarin gagal monetisasi selanjutnya setelah edit video ini. Kalian. Atau channel kalian bisa lolos untuk monetisasi Sama seperti channel saya Oke terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh